<Sessly> <Sessly> Astagfirullah, Rara, huh? sudah berapa kali umma bilang kalau makan tuh dihabiskan, Gak boleh bersisa, umma. <klihat> Kena kamu. Terus itu tuh, TV. Huh? Kalau nggak ditonton ya dimatiin dong, sayang. Bisa kena. <coughs> Lampu tuh. hah Kalau oh. udah terang, matikan. Jangan Anak. biar nyala terus. Hmm. Uh, uh, air juga tuh biarin ngocor terus. Wastafel sampai luber Busa sih. Busa. kamu Ih. berarti kalian itu mubazir. Pemborosan. Mubazir itu temannya setan loh. Astagfirullah. Maaf, Maaf Ma. Musa. Uma kenapa sih? Marah-marah terus. Mana Uma gak marah? Maren, hari di wastafel luber. Kamu lupa matiin kan? Ih, Nusa juga lupa tuh matiin lampu, Iya kan? Basir tahu. Ya udah, mulai sekarang kita nggak boleh mubazir, oke? Okay? Oke. Okay. Siapa takut? <tuh> hmm. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> banyak tunggu ya nah nih ya ampun Musa terus ya gitu sih nih segini pas Musa <tis> Rara yang mau maksudmu bazir itu bukan kayak gini.